Halo bosku, kita berjumpa lagi bosku ya lama nggak berjumpa. Kali ini saya akan nge-review bosku ya unit punyanya Winfle bosku yang merek Warwolf atas permintaan dari Pak Zainal yang di Pasuruan bosku ya. Nah untuk kali ini sedikit beda bosku ya biasanya kan saya di dalam ruangan. Ini kita di perumahan Puri Dedes Singosari Bosku. Kita cari tempat yang memang sepi Bosku ya. Kas anjuran pemerintah jaga protokol. Biar enggak apa itu jauhi kerumunan Bosku ya, biar enggak ngundang kerumunan. Kita sengaja cari yang sepi di perumahan ini Bosku. Nah, kali ini yang kita review ware Bosku. Soalnya kemarin ada permintaan. Kalau misalkan jalannya ada sedikit naik turunnya gimana Mas gitu. Yang unit sepeda, kalau saran saya sih yang unit sepeda Bosku ya. Kalau ada naik turunnya Mending yang tipe ini bosku Warwolf. Kenapa? Karena motornya sudah 700 watt bosku Motornya sudah 700 watt Nah kita lihat bosku ya Motornya sudah 700 watt Untuk voltasenya masih 48 bosku 48 volt Tapi nggak perlu khawatir Sepeda ini bisa menempuh jarak kurang lebih 60 kilo bosku Karena kapasitas baterainya sendiri sudah 48 volt 20 Ampere bosku bukan 12 lagi bosku ya 20 Ampere Tempo hari pernah juga ada yang keserum bosku waktu itu dia pesen spion pesen spion nah waktu itu dia juga bilang bosku ini bukti nyata bosku dia juga bilang jarak dari Arjosari ke Kepanjen itu PP bosku boncengan dua orang makanya ini menarik sebenarnya bosku warwof ini bosku cuman ini unit lama bosku produk lama kita langsung review bosku ya dari spesifikasinya, spesifikasinya tadi sudah saya jelaskan baterainya 48 volt 20 ampere motornya 48 volt 700 Watt nah untuk bannya dia sudah bantu plus bosku ya ukurannya lebih besar bosku 2,7 bosku ringnya 14 2,7 nah tapi untuk apa bosku remnya masih tromol bosku ya depan belakang masih tromol masih tromol Nah, untuk jarak tempuhnya sendiri kurang lebih 60 kilo, kecepatan maksimal bisa sampai 45 km per jam. Baterainya masih tipe SLA bosku ya, aki kering, dan portable bosku, jadi bongkar pasang kita lihat di sini bosku ya. Nah, kalau misalkan di rumah kejauhan dari stop kontak tinggal lepas ini, tarik aja bosku, dicas baterainya aja nggak perlu unitnya masuk dalam rumah. Nah, untuk beban bosku ya, untuk beban, untuk bebannya itu bisa sampai 150 kilo bosku bisa lebih sampai dipaksa sampai 170 asalkan jalan datar bosku ya. Asal jalan datar. Sudah ada boksnya juga bosku. Buat-buat naru naruh dompet bosku ya. Keranjang pastinya yang depan ada keranjangnya bosku. Sudah ada pengatur kecepatan. Lampu bosku. fitting, tombol bell, bosku. Dan unit ini masih belum pedal assist, bosku. Ya, masih belum pedal assist. Nah, selain itu, fitur lainnya sama seperti biasanya, sepeda listrik, bosku. Pasti ada remote keyless kayak gini, bosku. Pasti ada remote keyless -nya. Fungsi penggunaannya sama, kok, dengan unit-unit yang lain, bosku. Ya, sama, sudah kokoh, bosku. Ini memang yang untuk dipakai untuk jalan-jalan yang ada tanjang naik turun, bosku. Apakah ada pertanyaan lain, bosku? Oh ya, mungkin garansi, bosku. Ya, ditanyakan terus sama kena hujan soalnya kan hujan nggak masalah bosku hujan dipakai aja soalnya kan ini juga sudah ketutup bosku ya nah nanti bosku juga kan pasti pakai mantel pasti ini nggak akan kena ini nggak akan kena air ketutup bosku duduk nanti dicuci gimana mas ini dicuci nggak apa-apa bosku asal hindari bagian baterai bosku ya hindari bagian baterai sebenarnya nggak bisa itu Ketinggian air, bosku, tetap sama. Ketinggian air itu maksimal itu 30 cm, bosku. Sekarang kita coba bosku. test rate unitnya bosku. Yang nah, untuk kecepatan ini sendiri nggak perlu bosku. Dari awal jalan 1 2 3 3 sih langsung nyamannya langsung pakai ketiga bos. langsung 3 ketiga langsung kita gas 3 3 ini masih kecepatan belum penuh bosku ya nanti kita coba gayu bosku ya kita coba gayu apakah berat atau enggak seharusnya sih berat Bukan seharusnya memang berat Soalnya akinya sendiri sudah berapa kilo itu bos Kita coba gayu bos Ringan sih bosku Cuman tapi kalau misalkan posisinya Jalannya naik turun ya berat juga ini bos Ini coba kita gayu bos Tanpa digas bos Jadi ya berat lah bos Berat ini kalau menurut saya Untuk dudukannya nyaman bosku Sobrekernya juga Mantap bos ya Fungsi bos Nah sekian itu aja bos ya Review dari saya Mungkin Next untuk permintaan yang isigo 2 Yang masih belum sempet Mungkin next Saya belum bisa janjikan kapan ini saja Saya kebetulan Waktu Ada acara bos bosku di mana ini di cabang yang Singosari kebetulan jadi sekalian umpung di Singosari sekalian review lah ngambil-ngambil waktu dikit sebenarnya masih kerja bos nah untuk permintaan yang excellent sama yang isigo mungkin next akan kita review akan saya review tapi kapannya saya masih belum menjanjikan bos ya masih belum bisa menjanjikan jadi sudah itu saja pasti akan saya review nah kalau ada salah kata ataupun salah ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri videonya sampai sini dulu. Jangan lupa komen ya bosku ya. Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya bosku. Biar dapat pemberitahuan terbaru dari saya bosku ya. Sekian dulu bosku ya. Salam listrik.